Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sobat desa yang telah kembali di channel Alana Sekolah ini, Channelnya Kelas Desa dari Desa Untuk Indonesia Bagi sobat-sobat yang baru ketemu dengan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe yang merah di bawah Kemudian like dan share video ini kepada sobat-sobat desa yang lain melalui sosial media kalian Nah jika ada pertanyaan nanti di akhir video ini tulis di kolom komentar kan kita baca semaksimal mungkin kita balas kalau perlu kita buat videonya pada video kali ini kita akan membahas seputar BLT dana desa apa sih yang menjadi kendala sehingga banyak di desa-desa yang belum menyalurkan BLT dana desa eh, Januari Februari dan Maret di tengah desa-desa sudah menyalurkan bulan April ya menjelang Idul Fitri ini nah Kementerian Desa sudah melakukan atau mengirimkan surat agar percepatan penyaluran BLT dana desa ini agar BLT dana desa ini cepat dirasakan, manfaatnya oleh masyarakat. Nah, dari banyak kendala yang dipaparkan oleh Kementerian Desa, kemudian di dalam Kemendagri juga begitu bahwasanya. Uh, beberapa kendala desa lambat untuk mengajukan pencairan dana desa atau BLT dana desa ini diantaranya masih banyak desa yang melakukan perubahan APBDES nah sebelumnya di awal-awal desa ini sudah menetapkan APBDES sudah menetapkan RKPDES nah sementara ketika peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 itu menekankan bahwa BLT dana desa itu minimal minimal 40% dari dana desanya itu untuk BLT. Nah, sehingga penguncian 40% dana desa ini dialokasikan untuk BLT ini membingungkan pemerintah desa sehingga banyak perubahan-perubahan mendasar di dalam APBD termasuk juga melakukan perubahan terhadap KPMBLT. nah ada yang desa yang sudah menetapkan KPM BLT itu di bawah 40% sebelum peraturan ini turun sebelum peraturan presiden ini keluar nah sehingga desa harus menyesuaikan nah konsekuensinya risikonya jika desa memaksakan tidak mencapai 40% yang dikunci maka Ancamannya dana tersebut tidak ditransfer ke rekening desa Nah ini kan merupakan kerugian bagi desa jika dananya dipotong ataukah tidak ditransfer ke desa Yang menjadi bagian dari pendapatan desa pendapatan transfer yang bersumber dari APBN Nah sehingga desa melakukan perubahan kembali jika masih kurang waktu itu desa melakukan penambahan. Kemudian desa juga melakukan musyawarah desa khusus lagi untuk menetapkan KPMBLTDD. Kemudian APBD juga dilakukan perubahan-perubahan. Mungkin ada kegiatan yang dihilangkan, diganti, ataukah yang tidak bisa dilaksanakan, yang tidak bisa dimasukkan dalam waktu karena dananya sudah tersodor untuk KPMBLTDD itu minimal 40%. Itu banyak ataka umumnya kendala-kendala di desa. Belum lagi di beberapa desa ada yang karena eh, disharmonisasi antara pemerintah desa dengan BPD, kemudian ada yang baru pergantian kepala desa, ada yang eh, belum berani memutuskan KPM BLT-nya, mungkin situasi di desanya gitu ya. Nah, itu itu beberapa kendala Nah di akhir April ini banyak desa yang sudah terurai persoalan-persoalan tersebut KPM BLT-nya sudah ditetapkan, kemudian APBD-nya sudah ditetapkan, kemudian sudah diajukan, sudah dievaluasi. Ada juga desa yang masih menunggu pencairan. Nah, sobat-sobat kan tahu nih, di bulan suci Ramadan ini, desak-desakan semua membutuhkan. Nah, ada juga yang desa yang masih ngantri di bank untuk pencairan. Nah, pencairan di bank itu kan tidak hanya pencairan dana desa atau KBLT dd ada berupa gaji, TH, dan seterusnya. Nah, itu jadi mohon bersabar tetap komunikatif, tetap persuasif. Nah, apa langkah-langkahnya nih, Bang? Langkah-langkahnya agar kawan-kawan uh, semua, sahabat-sahabat semua menanyakan kepada pemerintah desa, kapan jadwal uh, kapan penyaluran di desa? Kapan kita mendapatkan undangan untuk mendapatkan penyaluran BLT Dana Desa di kantor desa kita masing-masing. Itu. Nah, sebagai pesan buat pemerintah desa bagi desa yang sudah ada dana desanya, apakah sudah ditarik? Segeralah untuk menyalurkan, jangan tunda, jangan ini menjadi persoalan di kemudian hari. Jangan nanti kita gali lubang tutup lubang, gitu ya, sehingga terindikasi terjadi ataukah kerugian negara. Nah, jadi jangan jangan sampai BLT ini menjebak, jangan sampai BLT ini Menyusahkan pemerintah desa itu sendiri Terima kasih sobat desa yang sudah Menyimak video ini sampai selesai Jika ada pertanyaan tulisnya Di kolom komentar See you next time fikla, kutari, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh